Saya berada di Pantai Karang dan Pasar, Bali dan dari tempat ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Inspirasi menjadi seorang suami kali ini saya ambil dari Efesus Pasal 5 ayat 28-31 di sana dikatakan intinya demikian suami harus mengasihi istrinya sendiri sebab seperti tubuhnya sendiri karena suami kepala Istri itu tubuh, jadi nggak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Seorang suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Nah, kalau suami kepala, istri tubuh, maka tubuh ini memberikan sinyal-sinyal kepada otak atau kepada kepala. Ya, misalnya jempolnya sakit, kakinya sakit gitu ya. Lalu kepala berkata, "Ada biarin aja lah, mau bengkak-bengkak, mau putus-putus, mau busuk-busuk." Nggak -busuk. bisa juga, karena ketika jempol kaki, misalnya bengkak, maka dia akan berikan sinyal sakit kepada... Hati yang ada di kepala juga kepada otak, kepada kepala wah, Rasanya cenot-cenot, sakitnya luar biasa, kepalanya bisa pusing Karena jempol yang sakit atau gigi yang sakit Karena itu kepala harus merawat tubuhnya Kita mesti merawat tubuh kita, itu bagian dari kita Nah ini konsep filosofi hubungan suami-istri yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ini Suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Kalau dia capek, dia lelah, ya dia butuh perhatian, dia moodnya lagi nggak bagus. Ini suami mesti peka dengan keadaan istrinya. Kalau dia butuh pertolongan, memang istri itu penolong. Tapi kan dia tidak sempurna, nggak hebat, nggak maha, nggak maha bisa tetap sebagai seorang wanita yang kaum yang lebih lemah sekalipun dia tu, beri, beri tugas oleh Tuhan sebagai penolong tapi ada saat dimana dia juga butuh pertolongan dia butuh perhatian nah merawat dalam arti yang seperti ini maka dia akan membuat istrinya bahagia ketika wanita bahagia dia akan punya kemampuan kekuatan yang luar biasa untuk berperan sebagai penolong tapi kalau Penolong ini sakit ya, kaki ini sakit, mau jalan juga susah, nah kepala mau pergi kemana? Tubuh butuh, butuh kepala, kepala butuh tubuh. Maka suami dan istri diberikan pengertian bahwa laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Satu daging ini satu tubuh, suami kepala istri penolong, sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Hati atau bahagia itu di otak Kenapa saya bilang hati atau perasaan itu di otak Kitab Amsal berkata Hei engkau orang yang merancang-rancang yang jahat Di dalam hatimu Atau Tuhan Yesus berkata Hei engkau yang berpikir yang jahat Ya, Hati tempat berpikir Tempat merancang. Memang nah, di mana kalau anda berpikir? wah Kalau saya berpikir pak, dengkul saya jeduk-jeduk. Nah, berarti otaknya di gitu ya. Uh, hati itu ada di otak juga di dalam pusat sistem otak atau sistem limbik di sekitar otak tengah. Yang pasti adalah di kepala kita, di otak kita. Nah, maka kalau mau menjadi suami yang bahagia, maka bahagia itu ada di kepala. Tapi hati atau otak kita akan bahagia kalau mendapat sinyal dari seluruh organ tubuh. Ketika tangan ya sehat, baik-baik saja, mulut, makan, merasakan yang enak, itu semua sinyal diberikan kepada otak. Sehingga otak atau hati merasakan sedap, merasakan nikmat ya dari kaki yang diberi alas kaki yang baik, berjalan gak sakit, sinyalnya nyaman, telinganya dengar musik, sinyalnya uh, uh, sukacita, semua dari tubuh. Dari panca indera, maka sinyal diberikan kepada otak Nah, demikian juga suami istri Istri itu tumbuh Kalau istri dirawat, dicintai, diterima apa adanya Didukung, diperhatikan, dikasihi Maka dia akan memberikan sinyal-sinyal kebahagiaan Dia akan memberikan sinyal-sinyal kebaikan Dia akan memberikan sinyal-sinyal keceriaan Nah, siapa yang bahagia? Kepala juga Maka kalau mau menjadi suami yang bahagia Pribadi yang bahagia kita tidak ada cara lain selain untuk mengasihi istri kita. Mengasihi tubuh kita sendiri. Kita menyayangi dia. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Kalau uh, tubuh ada masalah, itu sering juga diawali dari otak yang bermasalah. Otaknya konslet, kena stroke, <tuh> Tubuhnya bermasalah. Maka jaga otak dan juga jaga tubuh. Jaga otak kita sendiri, hati pikiran kita sendiri, tapi kita memelihara tubuh. Dengan demikian, tubuh ini secara keseluruhan sehat, dan bahagia inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Pantai Karang Denpasar Bali salam bahagia, luar biasa